Ndelere seri mamalik ahli hadis ibu masalah. Enggris soleh saleh iku mesti masalah. Wis gawane wong saleh ora pati cerdas wae cerdas nambah-nambahi. Orang apa perkara kabeh kene-kene perkara. Ayo, anak sing jujur melintir kan? Rumat menes secara politik nopo? Melintir. Wala sel akhirnya sahabat tu terpecah. Sesono sahabat sing nduk lablek jenenge Zuliatun. Ketika Nabi sudah mau sampai pintu Ya Rasulullah, aku siroti solat amnasita ya Rasulullah, niki solat model kosor, nopo panjenjengan lali. Padahal suhabat bagian wesen tenggor ke dur, deh tiram rokaat, lego melintir jenengan. Dini cocok kok ayo, enggak, cocok deh tiram rokaat, deh, ini protes. Ini dari tiram rokaat, lopo di diprotes barang, Tapi dilihatin taknya, aku siroti solat amnasita ya Rasulullah, ini solatnya di koser atau memang jenengan lupa. Ternyata nabi jawabnya PD. kalam yakun semuanya itu tidak terjadi. Enggak enggak. ndak kita kan pasti kultus kalau nabi itu tidak mungkin lupa kan. Tapi ternyata nabi PD. Kuludali kalam yakun enggak, enggak, enggak. Itu semuanya enggak terjadi. Tapi nabi itu ya nabi ya tetap orang sempurna. Setelah menjawab jawab kuludali kalam yakun, itu nabi Abek tindak abe tidak menuju pulang. Balik mana? Tengimaman. Terstakat. Karena yang tanya tadi kan sohabat biasa ya, tanya Abu Bakar Umar, apa betul itu terjadi? Ahakun makolahu dhulyaden. Ahakun makolahu dhulyaden. Apa betul yang dikatakan dhulyaden Sahabat Sohabat cuma bilang, Alu na'am ya Rasulullah ya. Dan Abu Bakar mau orang, orang ngomong, sehingga mereka ngomong perkaraannya Nabi. <laughs> nah, resiko sohabat khusyuk kan, dan repot juga. Akhirnya Nabi tenang mawon dijawab na'am, Nabi takbir lagi Allah Akbar terus nambahi dua rokaat terus selesai karena orang paling bingung ngadepi hadis itu, mereka ngomongan pimpi rawa <laughs> tapi ya ngomong-ngomongan bantah-bantahan bareng Nabi langsung nambahi dua rakaat ya terus salam pulang itu berarti satu peristiwa Nabi lupa dan ngalami beberapa nopo dia, dia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 Ahzab. Ahzab itu koalisi jam Uhis bin beberapa pasukan. Karena orang Yahudi, Kuroh itu, dan Nasoro, Najron, dan kafir nopo Qurais itu berkoalisi, bersekongkol ngelawan Nabi. Disebut nopo Ahzab. Jadi perang ini pasti dimenangkan orang kafir. Orang kok mungkin, tapi pasti dimenangkan orang kafir. Karena sangat tidak imbang. Nah, ketika Nabi tidak imbang tuh Nabi ya. Lucu ya, Nabi ya, Nabi ya. Seperti Nabi ini. Ya Rasulullah ini perang tidak imbang. Menurut Anda gimana? Kai Nabi, api, sentai sentainya aina na mati, nah, serang, yo lawan, nah, ora ya wes, mati Allah, Nabi nganggap mati kan biasa, mati rahlah, ya mati, mati apa? syahid, yonai sohabat sing cerdas, sing yorodo, coro rahsohabat deh, teran diukur angkat, cerdapi, ndene, sohabat, yaroso lah, ini niki wah, yono bopodapat pripad, yoroso ikragat, yorodo, yorodo, selalu ada yorodo, yorodo, yorodo, yorodo, yorodo, yorodo, ada yorodo, Ya Rasulullah wawah, ini arok turoka am wahyun. Iki pendapat sing jenengan melihat itu atau ini wahyu. Cari nabi, jadi tentang Makso ya, jadi nabi. Ya kalau itu wahyu ya samin awa atau ada akan mengurangi dan tidak akan menem. Baik, nah, ya, karena ini yang berkehendak Allah. Tapi kalau itu pendapat jenengan, saya punya usul. Cari nabi. Gak itu pendapatku. Ini katu so dak ini pendapatku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 setelah dihondak, tidak rasional juga tetap kalah kan? Terseri Nabi, aku itu Nabi, rohku Rusan Akhirat, paling tidak pinter gue. Akhirnya Salman Al-Farisi punya ide bikin apa? Hondak. Saya ini orang Persia ya Rasulullah, kita ini kalau perang tidak imbang itu bikin apa? Hondak. Ukurannya gimana? Waktu kuda terbaik itu bisa menculot, terus dapet apa? Hondak. Kira-kira jurang ini kuda terbaik bisa menculot. Terus akhirnya bikin hondak terus ketiga peristiwa perang Bani Qura itu Bisa, ketika Nabi berkali-kali ragu ditakui Ya Rasulullah, ini pendapat pribadi apa wahyu? Gak ini pendapatku Nabi jujur antara ini wahyu, ya. saya itu kan berkata ya. kiai ngomong-ngomong ikhlas, ngaji kudu ikhlas saya itu jarang ngomong ikhlas, Gak tidak salah ditempelkan lucu kan, itu kan kalau Nabi ndak jujur <laughs> pendapat pribadi Ya, tidak ada misi agama atau misi apa jujur, paham ya? Ini udah jujur hebat berani jujur hebat.